Teh penjelasan ini mantap pendapat Jadi misalnya orang utun oleh iman tenanan tak apa kok berpikir mengurus apa anut Jadi mantap tenan koirihi wasarihi ya. tapi mantap tenan itu kafa, berarti iman itu Asal dek deh mantep tenan be penjelasan gurunya, ibi jenabak iat sim pikelil ghairi, maksudnya ghairi wong liyogo guruni, maksudnya wong liyogo kuei wong tuh, ya paham ya, tapi mantep tenan misalnya bawa orang wong di sauto, coro kuei bias, bawa kabeh khairi, hiba syari him penjelasannya piye pak ora roh, pokoknya cewek bangun ngono, laiyo penjelasannya piye ora roh, pokoknya ngono cewek bangun, laiyo itu cukup, karena dia sudah iat zim, pikelil ghairi kuka fa cukup. La wa illaa allamu laamnya zim bi qaulil khairi laamnya jazal mengora bing ora ging sir ging sir sapa muqallid fit dairi ing dalam kebingungan. Kan takok yo, Pak kok khairi wasarihi min Allah. Masyaallah ngersakno elek. Mbah ora ra Jawahe mbahmu ngono. Piye ya to Pak kok jelas? Mari pe tak takoki sak pundut. Lah iku laamnya jazal fit dairi enggak jelek. boleh seperti itu. Kalau namanya iman kudu manut. Ya? Paham ya? Wis pokoke ngono. Pokoke Jawahe mbahmu ngono. Lah kowe pamu tapi ngono pokoke. Dora pah, dora poh, woi ngono, woi nah, cukup. jadi sarate mo kolek, kutu dap, plak, yon, mikir, sarate mo pokoknya ngono, woi, dunia kia, woi kou dunia moturo, lambah kacau, woi nai, bab, bab manut woi nai, woi nai, woi nai, muka-muka salah tapi agak bener ya nai, woi nai, woi nai, woi nai, woi nai, woi nai, woi nai, ini, nai, woi Aku yang udah wigus maru-gus maru pada iba sidang MGS ibu, kiai-kiai kadangan ditegur, banyak anak dalamnya sing jarang sekolah, nak ditakut, ya alasannya, khidmah, alasannya apa? Khidmah. Aku sih yang udah wigus, mungkin gus tak kongkong -kong sekolah aja, tapi tak takut icung sekolah lah, buatin bahkuloteng sawah mawon. <laughs> Anak-anak santri kalo seneng khidmat di bang sekolah, nah, sawah kan enak kan? Gaya nih pemain lombok, mau ngurusi tambak tapi sorokohan, bengak-bengos, mau mulai sarang utamak, berbeda-bedakan biwa. Terus, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> akhirnya Bambun ya, dia ya bu, iya, bu ya bingung Mbak Sandri. Tengcada itu nggak disuapin cung cung sekolah cong, buatan Mbah ngurusi tamu mawon. Karena <laughs> ngurusi tamu kan enak, nyuguh tamu jajan untuk luian. <laughs> Jadi tidak ada ya cerdas ini deh. Terus malah saya tidak berilmu, gak tahu belajar. Ya, akhirnya goblok tenan. Selain itu bakat goblok, akhirnya goblok tenan. Suatu saat orang itu mati, sandriki mati, mati tenan, mati ti, mati tenan. Untungnya kiai ini wali lu goplok itu gowong ini kuburan. gobloknya permanen itu gowong ini. Cita nanti yang Akhirnya Gus. Dia ini mungkin nge-santri nih teko melok Melok kuburan, dia ini musing Pernyata kok, merubuh kamu Pak Malaikah Sama aneh-aneh, aku itu Mondok, aku kekhidmat Orang tau gak sih Orang tau gak sih kalau takoh, yura iso nanti aku khidmah, itu berguruh atau ngaji aku bisa berapa tako itu bisa nendur maksudnya tako itu bisa maksudnya ya ini aku baru tako aku juga aku di ini nah tako itu sama orang pintar tako itu sama orang goblok jadi malah malah diterang neng tinggal tako ya sama orang pintar Takut kok abe wong, koplo. Nono takut abe sini door. <laughs> Pisah gini. Ya bener lah ne. tuh. Neng tinggal takut ya abe seng pinter. takok kok abe wong. <laughs> Ada <laughs> katip yang piye. Laki ini untungnya wali muka safa. Karena kiai dia cong cong, koplo go kopukomati. Dia <laughs> cong cong, koplo go kopukomati. akhirnya ini yang seng jawab pas ngene yo es kat malik kataku es eng jawab, yo ngono baru tuh capek, yo ngono jadi seng santri ini yo ngoten tak kok abe sing pinter, tak kok abe wong goblok, itu soal praktek nol, ngaji abe tak ada serayepat, ya ini mengeludok akhirnya ini mulai mau cerita ujung yo so nak goblok, aku jadi gonganti mati yon aku jauh tak tunggu rin aku semati pisan. semenjak aku tersona ajaran goblok aku jadi kau mati, mati nah, ya Allah melalui aku tujuan, ya sudah mati sedino naik aku pinter pinteran paling kaya aku aget untungnya kaya muka so aku aget ya Allah goblok kok nganti-mati yon kulon itu goblok Pak Pak Malik, zaman tak kok Aduh engarusinin, gua <laughs> goblok kok tak kok, tak kok Lah <laughs> dulu. Nah, ibu tapi nak mantap tenan, ini dikusah, wah, sah, sah. iyat zim bi kaulil gairi kafa, wah, kafa. Kalau ya, nak mantap beginising tenan, tapi beginising bener. Wah, so, mukollet ibu imaneti tompo, syarat eman, tep. Tapi nak orang mantap ulam ya zal fit dairi, apa lam ya zal fit dairi.